Selamat datang kembali di Creative Media YouTube channel. <gulik> <tuk> Seperti biasa, bareng saya Begas Bugani. dan kali ini kreatif kedatangan tamu tamu spesial nih. Buat kalian yang nonton suci nampas sih tau lah siapa dia. Kita kedatangan Mbak Vina. Halo. Sebutnya eh, buat yang nonton kreatif apa nih? Uh, apa ya? Kreativote. <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay, pokoknya buat yang oh, nonton kreatif ya. Saya Vina. Vina Mariana atau biasa dikenal Vina Airtik. Oh, enggak, kalo ga Vina Suciinam ya? Kalo juga Twitter, saya aktif di Twitter. <tik> nah, saya juga aktif di Twitter. Oke, Mbak Vina ini salah satu peserta di Suciinam ya dulu ya Mbak. Hmm. Jadi buat kalian yang nonton Suci pasti udah nggak asing. Tapi kalau kalian yang belum pernah nonton, nanti bakal ditunjukin di layar. Beberapa cuplikan Mbak Vina lagi stand up. Cowok itu cuma butuh waktu 10 detik untuk jatuh cinta sama cewek. Bayangin ya, tiga jam kita dandan dihargai 10 detik. Buat para cowok, kalian butuh waktu 10 detik untuk jatuh cinta sama kita, tapi kalian butuh waktu seumur hidup buat ngelupain kita. Lengkap banget, keren banget dan kompor gas. Okay, Kita nih sini ngundang Mbak Vina mau ngobrol-ngobrol sedikit nih. Pertama tadi perkenalan udah ya, background sama Mbak Vina selama jenjangkarnya di stand up nih terutama. Dulu tuh gimana sih kok Mbak Vina bisa langsung terjun, bukan langsung ya, terjun ke dunia stand up komedi itu gimana ceritanya, pengen tahu gitu loh. Gimana ya, uh, sebenarnya kan nggak uh, ada niatan sih pengen jadi komik kalau hmm. boleh jujur. Hmm. Dulu tuh penikmat stand up aja, jadi dulu waktu itu Uh, stand Up itu tayang di salah satu TV swasta gitu kan, jadi kalau tiap pulang kerja nonton kok kok asik ya, kok kok simple ya gitu. Terus ngefans lah sama salah satu komik, akhirnya kok pengen nih nonton show nya, akhirnya kalau kita uh, suka kan kita jadi tertarik okay. tuh tanya-tanya, akhirnya ketemulah sama komunitas Stand Up Pekalongan. Oh. Awalnya dateng itu cuma pengen jadi peningpat aja gitu, cuma pengen dateng, cuma pengen nonton, habis itu ya Ya udah nggak ada keinginan untuk menjadi salah satu komik atau bahkan menjadi agen komunitas. Gitu. Awalnya sih gitu dari sekedar suka. aja Dari sekedar suka terus langsung eh datang ya datang baru mm -hmm. itu abis itu nyoba. Datang aja. Malu malu pertamanya tuh sempat datang terus pulang. <laughs> pernah jadi, pernah datang tapi gak masuk dulu kan open mic-nya. Hmm. Ada yang di hotel, ada yang di cafe, jadi tahu di tempat itu cuman lewat. Karena waktu itu sampai sekarang juga, kalau sekarang sih kalau cewek udah banyak ya. Hmm. Kalau di Pekalongan sendiri kan stand up itu bukan yang common, gitu. bukan hmm. sesuatu yang umum gitu ya. Jadi ngajak temen juga, apa sih? Temennya apa gak sih? ada temennya gitu. Iya. Jadi beneran datang sendiri, hmm. terus kesana kayak lihat Lihat, mau masuk takut, mau masuk takut, sampai akhirnya waktu itu ada open mic yang ada di oh, salah satu hotel Baru nengok, karena kalau nengok gitu, terus eh, MC nya lihat gitu, terus kayak kan, masuk aja masuk, terus dia ya, masuk ya biasa gimana sih Kayak kayak anak cupu ya gak sih, <laughs> <laughs> kayak masuk gitu, kayak iya yang lagi ngetren Mabal lagi kayak, oh. kayak masuk gitu malu-malu gitu Terus akhirnya pas sampai sana masuk duduk gitu, terus uh, nonton berapa kali ya, nonton uh, apa sih open mic ya, hmm. satu atau dua kali gitu, akhirnya mbak, baru mencoba naik. naik, open mic. Gitu. Jadi gongnya itu setelah nonton sekali dua kali itu hmm. ya, itu rasanya awalnya gimana Mbak, feelnya setelah legahnya bisa nyobain jadi komik gitu. uh, Gak usah kejauhan pas uh, open hmm. mic gitu ya seharian aja tuh badan dingin semua, <laughs> kayak kan kerja ya dulu, yeah. kerja juga jadi nggak fokus, kayak jadi orang patah hati tahu enggak ngelamun gitu kayak karena kan dulu uh, stand up pasti banyak, jadi ketika mm -mm. kita mau open pick itu di list dulu, jadi nanti di uh, sosmednya tuh siapa gitu jadi slotnya itu sekitar 10 sampai 15 orang, waktu itu iseng nyoba, iya mas saya mau gitu, terus kayak tahu gak sih ketika kita melakukan dosa kayak aku ngelakuin apa kok aku, aku dapet ngapain gitu yang kayak malam nggak bisa tidur besoknya nggak bisa ngapa-ngapain stres gitu pusing gitu padahal udah punya materi gitu sampai teman uh, waktu itu sih sampai dikatain gila sama temen kayak kayak kan gitu yang ngomong oke okay, dan pupi sih apa-apaan sih ikut stand up gini-gini gitu cuman gara-gara suka sama komik kok sampai coba-coba oh, jadi komik gila lu, sampai sampai sejauh itu pun belum ada temen yang super juga, karena kan kayak ngapain nih bocah paling sekedar seneng, sekedar hmm. awal seneng gitu Awalnya dari situ, terus nyoba sekali, dua kali ketagihan eh, Dari gara-gara, padahal awalnya malu-malu, terus sampai ketagihan Awalnya malu-malu, banget dan emang jujur gak ada niatan, gak ada niatan pengen jadi komik emang murni peningkat aja Terus kan dulu bisa dibilang Mbak Vina itu salah satu dari sedikit lah, bukan sedikit komika cewek itu menurut Mbak Vina dulu sebagai komika cewek itu gimana sih apa bedanya sama komika cowok apa cari-cari materi yang lebih gampang yang diomongin lebih gampang apa gimana Gini ya kalau sebenarnya kenapa kalau menurut saya ya, kalau alasan kenapa banyak jarang komik cewek banyak komik cowok. Karena cewek itu kan dia diakui aja gengsi lah ketawain ya. Diketawain itu gengsi gitu. Kayak kita diomongin eh lipsticknya tuh digigi gitu aja malu gitu kan. Apalagi kayak itu saltingnya udah seharian. Apalagi untuk menerima kita ditertawakan. Padahal sebenarnya kalau kita mau ngulik cewek itu materinya nggak gampang. kayak bukan bukan gampang atau susah sih, lebih kayak, kita banyak loh yang dibahas salah, salah satu wujudnya adalah bukti pembalasan kita, e, bukan pembalasan ya, apa ya kan ngerti sendiri lah, cowok tuh kalau stand up tuh ngebahasnya cewek gitu wah uh. oh, nih ribet, blablabla gitu nah dari situ saya jadi ngerasa kayak pengen, gue juga bisa kok gue tunjuk ini cowok tuh juga kayak gini gitu, itu sih salah satu alasan yang jadi poin uh. yang kenapa waktu itu kan aku audisi di Semarang itu yang jadi poin, nah ini nih komik kayak gini nih yang dicari uh. gitu, jadi ini adalah opositnya dari cowok yang semua komik ngomongin cewek, ini ada cewek berani ngomongin cowok. Karena biasanya kan cewek tuh stand up pun kebanyakan misal misal aku dulu atau kegalauan kita. Yeah. Kalau saya kan berani kayak ngulitin cowok gitu sampai mm. sampai emang bener sih gara-gara materi yang ngebahas cowok itu kebanyakan cowok juga mm, kebanyakan gak nyaman tapi ya mereka ketawa-tawa aja yeah. gitu kayak uh, apa ya kayak Anjir bener nih ngomongin kayak gini gitu sama saya, sering kayak gitu. Mbak Vina gak niat ngulitin saya kan? Uh, jangan, masih sih, Jangan. sih, ngotak udah Jangan Nggak, Tapi Ini kan temanya bukan roasting ya, kita ngobrol santai aja. Hangus saya kalau di roasting. <laughs> Terus kesibukan Mbak Vina setelah lulus dari Suci 6 tuh apa nih sekarang? kalau setelah lulus dari Suci kan karena masih kontrak sama TV nya ya stand up stand up off air kalau dulu kan sebelum menjadi emang sebelum jadi komik emang penyar hmm. jadi announcer juga sampai sekarang iya masih jadi announcer juga terus ya masih stand up off air juga tapi gara-gara corona tahun gak ada ya kan sama saya juga ngerasain gak ada jadwal manggung dari Januari sampai sekarang iya jadi kalau biasanya Emang sekarang uh, udah nggak di uh, TV ya, tapi hmm. alhamdulillah sih masih dapat job-job off uh, of care luar kota itu minimal ya setahun 3 sampai lima kali masih ada gitu. Terus juga uh, announcer, kadang ya juga ngemsi, uh, juga uh, ini juga sih uh, part salah satu uh, media YouTube juga. Jadi Mbak Fina juga punya channel YouTube ya? Apa part media? Uh, part of timnya. Hmm, gitu. part of timnya. Bisa disebutin Mbak channelnya apa? Nanti biar. Starting Eleven. Starting Eleven itu di, uh, isinya apa? Starting Eleven itu ngebahas soal apa namanya bola. Bola? Iya, ngebahas soal bola. Jadi, Starting Eleven itu salah satu channel bola terbesar di Indonesia. Jadi, bisa dicek, Starting Eleven, Starting Eleven News, gitu. Saya part dari media itu. Oke, berarti ternyata selama ini Mbak Pinato tetap aktif stand up ya? Iya, tetap. Kan, nggak tahu kan? <laughs> Saya aja nggak tahu. <laughs> tetap emang kebanyakan, karena kan orang standarnya kayak, gak pernah muncul di TV, mm. berarti gak pernah stand up, padahal sebenarnya offer-offer masih ada tahun kemarin juga, eh, akhir tahun masih dapat di Bandung, seringnya sih dapatnya di Jawa Barat ya karena kan kalau Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, biasanya di sana juga banyak komik-komik berkualitas mm. dong gitu biasanya sih lebih ke Jawa Barat, Bandung gitu, jam-jam-jam lah oh ya tadi aku lupa nanya, tadi yang bikin, apa tadi, sosok komika yang yang jadi inspirasi Mbak Fina tuh siapa? Uh, sampai sekarang saya nggak pernah ngomong dia siapa gitu karena gini sebenarnya alasannya ikut jadi komik nasional yang jadi motivasi adalah dia jadi saya tuh kalau suka sama seseorang saya nggak pengen dianggap fans sama dia oh. jadi saya oh gue suka nih sama lo gue pengen ngobrol sama lo tapi bukan gue fans sama idola gue pengen kita setara. Jadi kan kalau fans sama idola tuh sekedar foto-foto, udah gitu canggung udah, selesai iya. gitu ya. Tapi kalau membuat kita levelnya sama kayak dia kan, akhirnya uh, gue bisa ngopi bareng dia, ngobrol sama dia itu achievement yang luar biasa sih buat aku. Jadi sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa orangnya, tapi eh, karena sama lu ya. Soalnya <laughs> sekarang udah jadi teman akrab gitu kan, nanti nanti nanti di ecengin gitu kayak, oh lu yang sama gue lu, gitu kan. Asik ya, apalagi kita sering ketemu besar gitu kayak stand up gunung apa sering ketemu gitu jadi nggak enak lah ya jadi plus jangan tanya ya. Stand up siapa. gunung, jangan-jangan Zawin Enggak kalau Zawin temen bukan, bukan Bukan Zawin Oke saya salah nembak. Stand up gunung itu Ivan. Iya. Ivan ya ikut ya tiap tahun. Yo. Ya, tapi nggak naik gunung, kenapa naik gunung Mbak? Di gunung. Aduh. Jadi tiga hari acaranya tiga atau empat hari di sana full stand up isinya komik komik nasional semua campur di sana dan kita camping. Jadi kamu bisa mengeluarkan bakatmu yang suka tertawa itu sampai uh, puas di sana. Kalau stand upnya sih oke okay, tapi kalau naik gunung itu nggak tahu. Masa kalah sama aku. Uh, mungkin bu bukan di fisik Mbak, di nawaitunya itu yang saya kalah. Enggak, ke gunungnya nggak naik-naik banget, kayak bumi perkemahan lah, mensetnya di rumah bukan gunung iya, tapi mencet. bumi perkemahan gitu. Mensetnya naik, naik gunung, ketemu macan, ketemu setan, jadi mensetnya di situ, mungkin kalah Aduh. di nawaitunya. Ketemu macan, oke. Oke, kalau di dunia stand up sama penyiar tuh, menurut Mbak Fina tuh mirip apa beda jauh? Uh, sama aja. bedanya, kan? Cuman kalau stand up itu kita tampil di depan banyak orang. Mm -hmm. Kalau uh, apa namanya, jadi penyiar kan kita kayak di belakang layar, suaranya aja yang didengerin gitu kan, gak, gak kelihatan orangnya. Tapi sebenarnya teknik ngedirect atau istilahnya uh, apa ya, theater of mind gitu. Ketika kita stand up pun, kita kan membangun theater of mind supaya apa yang kita omongin tuh orang ikut ngebayangin. Mm -hmm. gitu. Jadi, punchline-nya nyampe, terus jokes-nya nyampe lah gitu. Penyiar pun gitu materi yang kita sampaikan kan juga kayak gitu dan apa ya sama-sama ketika kita jadi komik ataupun jadi penyiar kan kita nggak boleh ngerasa kita lebih pinter hmm. kalau jadi komik nggak boleh ngerasa kita lebih lucu gitu kan jadi sama aja cuman bedanya itu sih kelihatan sama nggak kelihatan kalau menurutku ya sama-sama di okay, public okay. speaking kan. Tapi mirip ya jadi kalau disuruh <laughs> milih antara penyiar sama stand up susah dong. Yeah. <laughs> jangan jangan jangan. <laughs> Anda tidak boleh membandingkan sesuatu yang mirip. Nah tadi kan Mbak Vina sempat uh, nyinggung dikit tentang Corona nih. Hmm. Dan gak kerasa tuh udah hampir setahun gitu loh. Yes, bener ya. Dari... Melek, dari Januari loh, melek. Hmm. Merem tau tahu udah September, <laughs> dan masih Corona gitu loh. Wake me up when September ends. <laughs> Semoga corona ends gitu kan. Ganti. Iya. Udah pengen manggung, pengen main. Balik ke topik. nah Uh, menurut Mbak Vina, sebagai ini via kacamata stand up, ya, hmm. corona itu gimana sih? Uh, ngefeknya ke, ke kehidupan seorang komika pastinya ngaruh, ya, ya banget. ngaruh banget gitu, apalagi kan. Kita nggak mungkin stand up virtual dong ya, <SILENCIO> <laughs> karena stand up itu pasti melibatkan banyak orang Udah gitu indoor lagi kan gitu kan idealnya sih, idealnya kan stand up itu indoor gitu Walaupun mungkin ada beberapa yang outdoor tapi idealnya indoor, pasti sangat berpengaruh uh, Kayak job-jobnya tercancel ya kan, otomatis dan tercancelnya itu nggak tahu nih sampai kapan, <SILENCIO> ya nggak sih itu pertama, yang kedua adalah mungkin kalau ngomongin job pasti tercancel. Yang kedua jadi kita juga, apa ya, latihannya juga terganggu kan, open mic-nya uh -uh. gitu. Beberapa sempat juga kafe-kafe top juga gitu kan, kita, apa namanya tidak beroperasi sampai malam. Sedangkan uh, open mic itu emang kadang sampai malam gitu kan, jam 10 gitu. Jadi ngaruh banget lah, sangat-sangat berpengaruh dari, dari kacamata komik ya, sangat berpengaruh entah dari Jobnya entah dari kita jadi ngebuat materinya juga, kita mau open micnya gimana juga, tempatnya nggak ada gitu kan. Jadi ngaruh banget sih jadwalnya jadi Surba Mundur, dan event-event event besar stand up pun mundur dong. Oh. Kayak harusnya kan suci uh, yang season ini udah tayang pun ini mundur sampai kita nggak tahu kapan. Mundur lagi, mundur lagi. Aku sih kayak ya kasihan aja gitu yang udah lolos kan jadi gimana ya nggak ada kejelasan ya? Bukan nggak ada kejelasan, jelas tampil, tapi kapan nih nggak tahu. Nah itu udah latihan, udah nahan deg-degannya gitu loh di kompetisi itu kan kayak... Udah harus bat, apa ya perang gitu, battle, udah siap, tapi kita nggak tahu kapan perangnya gitu kan. <laughs> jadi udah siap kenjata nih, kapan nih perangnya? Nunggundar korangnya. Sekarang udah baik, ini Jakarta PSBB lagi, mm -hmm. udah gitu kan. Kopiknya kan udah dari seluruh Indonesia ya, jadi nggak yeah. mungkin dong ada misalnya penerbangan domestik, naik kereta juga ribet, gini. jadi ya sangat-sangat berpengaruh sih. Kalau kita sih kayak, kayak aku lebih mungkin ke jobnya ya, hmm. tapi kan kalau untuk komik-komik yang berkompetisi sangat-sangat kayak, apalagi yang udah latihan, udah semangat kayak, wah tahun ini aku ikut audisi nih biar bisa perform gini-gini, tapi ketunda kan untuk menjaga mood tetap bagus, berkompetisi hmm. itu susah bener, itu bang ya. bener banget, soalnya kalau di panggung itu beda loh, Kalau iya. kita ada fresh di panggung, ada kerikil dikit iya banget <laughs> makanya bener-bener prepare secara mental juga ini ngaruh banget sih uh, mau nanya lagi hmm. uh, kalau di komunitas terutama di pekalongan Mbak hmm. Vina masih aktif nggak? enggak Udah. Uh, enggak aktif yang aktif banget sih hmm. cuman kalau ada event-event besar ikut tapi jujur emang gak aktif karena uh, gimana ya uh, uh, lagi ngerasa pengen berhenti <laughs> gitu Kaya... pengen vakum <laughs> enggak vakum lebih uh, karena fokusnya itu jadi, oh, part dari media iya, iya. terus juga uh, sibuk. Jadi, penyiar juga jadi uh, apa ya? Kita kan harus bisa memanage waktu tuh mm. gitu, karena udah pernah fokus di komunitas, udah beberapa tahun ya udah. Jadi sekarang sisanya lebih ke uh, passion yang lain, karena jujur aku orangnya tuh emang perlu tantangan gitu loh. Jadi kayak misal, oh ini udah ditaklukin, udah bisa, udah ngerasain uh, perlu hal yang lain untuk tetap bisa ngerasa bahagia gitu, kayak wah ini nih emang ngerasa seneng aja nyoba sesuatu yang aku nggak bisa ya harus bisa nih harus bisa ya. Anda <tuk> yang hobinya rebahan dengerin Mbak Vina Mbak Vina udah terkenal tapi mau mencoba hal yang baru biar bisa level up, biar bisa berkembang Anda yang pengen jadi miliarder tapi cuma rebahan, <tuk> jangan mimpi <tuk> bangun <tuk> Oke okay, pertanyaan terakhir, pesan-pesan buat orang yang mungkin katakanlah pengen jadi komika kalau nggak pengen jadi penyiar itu gimana menurut Mbak Kalau pengen jadi komik, yang penting itu konsisten aja dulu. Konsisten, ikut latihan setiap minggu, kombut, datang ke komunitas karena emang komunitas itu benar-benar tempatnya belajar, ya silahkan datang ke komunitas Tena Pekalongan cari aja sosmednya ada, di follow, diikutin, gak usah langsung datang nyobain, datang aja nonton kayak saya, siapa tahu terpanggil jiwanya gitu, jadi datang aja konsisten sih, kalau mau ngapa-ngapain memang konsisten, jadi komik juga konsisten, jadi ayo cobain, jangan kerasa lo lucu di tongkrongan coba dulu ya open mic di stand up, <laughs> siapa tahu bisa jadi Uh, the next yang mewakili pekalongan uh -uh. Kan? gitu, jadi bisa mengharukan nama pekalongan. kan jujur gini ya, aku pengen nyampein kayak banyak kalau orang-orang kota di sana pekalongan itu sebenarnya bukan kota kecil, kita di kota yang uh, apa ya bisa dibilang batiknya juga terkenal. Tapi kalau kita ngomong kita di pekalongan itu banyak orang yang nggak tahu loh. Pekalongan oh, tuh apa sih? Iya, pekalongan tuh di mana sih gitu? Itu kan sangat-sangat sayang banget. Nah, ini adalah salah satu cara kalian gitu untuk ngebawa pekalongan, oh pekalongan tuh di sini loh di Jawa Tengah gitu, ini kotanya, kalian tahu batiknya tapi nggak tahu tempatnya beneran jadi banyak yang nggak tahu pekalongan tuh mana sih bahkan dulu sempat waktu di Suci itu nyebutnya dari Semarang karena yang terkenal Semarang padahal bukan pekalongan gitu, Taunya karena audisinya audisinya Oh Semarang, jadi Semarang ya? gitu, tuh dengerin. <laughs> jadi sebenarnya banyak kok orang-orang pekalongan itu yang berprestasi ya, ayolah. Uh, apa ya, ngebanggain kota pekalongan tuh gak harus kalian jadi pinter olimpiade apa dengan cara yang kalian suka, dengan cara yang kalian cinta kalau kalian jadi sesuatu kan pekalongan juga ke bawah mm -mm. ya, kan? ya jadi kalian yang uh, mungkin punya bakat selain akademis ya mungkin mm -hmm. yang dimaksud itu harus, harus tetap dibanggain gitu loh soalnya Jalan kalian tuh gak stuck di situ Radik Maropuno lah kalau yang bilang harus pinter matematika, harus pintar iya, ini. Iya, pokoknya kalau emang kalian ngerasa di akademis gak bagus, tapi kalian punya sesuatu yang kalian suka, kalian dalami dan itu menjadi sebuah karya asal, bukan sesuatu yang melanggar hukum hmm, pastinya hmm. ya. Gitu, dikembangin aja gak apa-apa, kok nanti pasti ketemu jalan, yang... kenapa kamu ketemu, kenapa kamu Enggak. pernah. <laughs> Ngebayangin misal. Dia akademis enggak bagus, tapi dia jago lari, jadi maling, nggak boleh. Aduh imajinasinya terlalu jauh, jangan ditiru ya, enggak-enggak kayak gitu, enggak. gitu. Masa jadi lari maling, enggak jangan enggak, ya, itu enggak. mungkin masa lalunya dia, <gak> <gak> Saya naik gunung aja nggak sanggup, <gak> apa lagi, saya bakal habis Pak. <gak> Nah, mungkin sekian dulu ya ngobrol-ngobrol bareng Mbak Finanya. <tuh> buat kalian yang uh, tadi nonton kan harusnya tahu tuh Gimana cara jadi stand up udah dikasih tahu. Terus Mbak Vinnanya juga ngobrolin soal corona juga yang gimana efeknya Ternyata nggak uh, pengusaha-pengusaha doang Ternyata pekerja seni pun kena dampaknya dan itu lumayan besar Terus buat kalian yang belum subscribe, lanjut aja subscribe, nyalain loncengnya uh, Klik tombol like, share uh, ke semua sosial media kalian Terus kalau kalian pengen nanya-nanya soal apapun ke Mbak Fina atau ke Krece Bisa tulis di kolom komentar Saya bagas sebagainya dan Vina Mariana, pamit undur diri, sampai jumpa di video kita berikutnya, dadah...